Siap-siap, Honda bakal luncurkan SUV terbaru dengan teknologi canggih. Siap -siap, Produsen mobil asal Jepang Honda diam-diam menyiapkan mobil baru yang akan dirilis dalam waktu dekat. Mobil itu adalah Honda Zerve, kendaraan milik segmen Sport Utility Vehicle (SUV) yang akan diluncurkan musim gugur ini di Jepang. Hadiran produk baru semakin ditingkatkan setelah Honda merilis teaser untuk kendaraan tersebut. Honda mengatakan Zervi dikembangkan sebagai kendaraan untuk mengangkat semangat pelanggan sebagai pakaian favorit di hari istimewa dan untuk mengekspresikan kepribadian pemiliknya sendiri. Secara keseluruhan, bagian depan memiliki logo H, sekilas seperti hari V. Tetapi, bagian depan terlihat lebih bersih dan desain grill lebih kecil dengan aksen garis vertikal. Kisi-kisi tampak menjadi fokus gugusan lampu depan logo Honda dan bagian bawah bemper depan juga memiliki asupan udara yang agak besar own user v mengadopsi desain ramping dan cerdas yang membuatnya cocok untuk lingkungan perkotaan kata Honda Motor Co dalam sebuah pernyataan Kamis kemarin Desain eksterior memiliki laju aliran dengan permukaan besar dan halus yang membentang dari depan ke belakang. Desain ujung depan dicirikan oleh kisi-kisi vertikal, dirancang selaras dengan ruang di sekitarnya, dan kluster lampu depan yang lebar dan ramping bagian belakang bodi memiliki lekukan lebar yang menambah massa di sekitar bagian bawah bodi dengan tampilan yang halus dan terangkat desain interior kata Honda Menghasilkan kabin yang lega dengan menggunakan dashboard yang memanjang secara horizontal secara linier. Selain itu, desain interior memiliki fungsi dan finishing yang presisi pada semua bagian untuk menonjolkan keindahan, menciptakan ruang interior yang berkualitas tinggi. The Selanjutnya, konsol tengah dinaikkan untuk memisahkan kursi depan untuk menciptakan ruang pribadi bagi pengemudi dan penumpang depan. ZRV Hybrid akan menjadi SUV pertama yang menampilkan varian Sports E, HEV, yang menggabungkan mesin 2.0 liter direct injection dan ECVT2 mesin canggih dan sistem hibrid. ZRV akan tersedia sebagai model bensin yang dilengkapi dengan mesin 1,5 liter turbo charge dengan transmisi CVT. Honda sendiri akan membuka keran pre-order SUV tersebut mulai September mendatang. <San>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 Stay by my side